Nah, jadi dari tanggal 8 itu followers gua naik 50k nggak nyampe 2 minggu. Terus naik lagi 100k nggak nyampe 1 bulan, cuy. Jadi di sini gua mau kasih tahu cara cepat biar followers meningkat di TikTok. Hey, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Chance speaking here and you watch me again. Yay! Jadi di video kali ini gua bakal bahas tips dan trik cara naikin followers TikTok dengan cepat. Jadi sini gue menggunakan pola yang tersistemisasi anjay Jadi gue itu beraktifnya itu bulan Agustus tanggal 8 anjay Nah jadi dari tanggal 8 itu followers gue naik 50k nggak nyampe 2 minggu an -an anjay Terus naik lagi 100k nggak nyampe 1 bulan cuy Sombong amat 4 bulan followersku sudah 250k Jadi di sini gue mau kasih tahu cara cepat biar followers meningkat di tiktok yang pertama kalian buat duet dulu terserah akun kalian mau berapapun ya gua juga start akun gua cuman followers 23 cuy jadi di sini gua kasih tahu video-video yang berpotensi buat naikin nama kalian juga yang pertama video satisfying video satisfying itu yang kayak gini kira-kira tetet Oke tangan wow wow wow wow apa ini Wah, ini tekstur dalam kulit epidermis, cuy. Uh, uh, uh, uh. Nah, videonya juga yang buat nama gua awal-awal itu naik. Yang kedua, kalian duetin video-video yang berbau-bau perbandingan antar negara gitu cuy misal orang yang nyanyi cover dari Indonesia, dari Australia, pokoknya dari negara manapun gitu ya terus kalian tonton nih dan kalian kasih pendapat kalian gitu kan kalau gue sih pilih Indonesia, kalau kalian pilih apa nih gitu kayak pancing followers kalian tuh ngomen ataupun ada interaksi di kolom komentar di video kalian karena semakin banyak komentar itu semakin besar peluang video kita itu disebar atau dipromot atau di push dari tiktoknya Who is the best? Oke, okay. Amerika kita denger, ya. Mm -hmm. Oke, okay, mantap flownya. uh tinggi sampai ke ujung pala. ke Indonesia. Woo, uh, ayu kok emang terfavorit terdebes yuk ya Allah lembut seperti surga. Swa Selanjutnya setelah kalian udah duet gitu kan udah ada followers followers kalian, atau buat konten kalian sendiri. tapi inget konten di sini usahain yang bermanfaat atau yang mengedukasi orang-orang yang menonton video kalian. misal nih kayak gue, gue di sini buat video tentang istilah-istilah bahasa Palembang gitu kan. istilah bahasa Palembang di Palembang gak ada yang namanya jatuh cuy, yang ada apa nyampak, ah. itu anak-anak kok nyampak anak apa pecah lo pala ya. Jadi itu tuh anak kamu jatuh makanya pecah Itu cuy Itu kemungkinan besar naik cepet di tiktok Dan yang selanjutnya adalah ciri khas Oke okay? ingat cuy Ciri khas ini penting-penting banget Di setiap video kalian yang bakal kalian upload di tiktok okay. Maupun di sosial media apapun Ingat ya Ciri khas itu adalah modal utama kalian dalam membuat video cuy Dengan adanya ciri khas Dari jauh aja orang bakal tahu kalau itu video Video kalian Nah yang selanjutnya adalah Kalian konsisten dengan video kalian jadi sebisa mungkin kalian manage misalnya sekali buat video tuh kayak tiga video dua draft satu posting gitu pokoknya posting deh setiap hari gitu kan yang selanjutnya kalian bebas posting cuy kalian bebas posting mau jam berapa aja bodo amat karena di tiktok tuh enggak ada peraturan khusus enggak ada jam-jam prime time juga nggak ada sih kalian mau posting jam 12 juga oke okay. jam satu malam ya enggak apa, apa gitu kan mungkin segitu dulu tips hari ini semoga bermanfaat buat kalian dan buat kalian yang suka dengan konten ini jangan lupa di like nya atau kasih thumbs up buat kalian yang nggak suka kalian bisa langsung kasih thumbs down atau kalian dislike video ini jangan lupa di share ke teman teman kalian agar mereka tahu juga tipsnya dan satu pesan gua jangan buyan bye bye